emas bullish perhatikan harga sedang terkoreksi harga emas kembali bergerak melejit dengan bergerak ke atas dan bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bullish jika pergerakan emas USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1848,82 sampai 1838,39 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1892.99 sebaliknya waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke bawah dan menemukan bus level 1838.39 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1821.52 sekian analisa Forex untuk tanggal 14 Februari tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex anda silakan hubungi 08 1 2 1 2